manok ibar Mano. piro ngomong semua rasa dipikir Nah, ngga raton boleh ngomong kok pikir dia si, pengen urus si minyur ngomong so, si minyur haaah? kenapa si minyur? ini si minyur atau si minyur? nah ya kok bos si minyur haaah? si minyur, si minyur, si minyur ini In <laughs> In si nyo, si nyo si nyo ini gue mau yang tak maksud gue salah di dia so, yang mau kok protes ya gue titik tidak tidak itu? Tak salah, tidak tau apa ini yang sih mantep ini eh, karo nih bapak gak? bapak ya timpal-timpal leto nang duri tugas negara tapi cuma buan to ben banyak duitnya ngomong. Tapi lah pemerah begini usung ini malah berarti ini akan ya. Ya, orang modal le. Karena tapi sah. Blam blam. Hah? Yo, tuh cendera apa? Blam blam to lah. anak. Nah, ya pampuan aku Pakai yuk ya nih mari Ah, nanya-nanya ngopi, rokokan Iya, saya tahu. Saya ngopi kurang sore panas, panas, aku suka suka dari yang mama, aneh uang mau malah gara-gara berita terbaru malah masuk penjara, gari dalam Eh, lo sejak banget, eh, gue nggak mau nunggu hitam nunggu nunggu, gue merah pura, gue ada nganggur, pengen dan anaknya pernah yang canggah nih, yang ceng, Jempol nih, yang corona, yang ini krisis, Ayo, ayo, ayo Jalur jalan, Saya jalan, menikmati nganggur, jalan, jalan, jalan, kalau dia kental ya kental terus ganti ganti-ganti ganti-ganti keren banyak kalau geisa hah geisa gak bisnis penampilan yang bagus maca desa <laughs> kerja katorak ngono to itu garis terus aku Nah. macet nah, <gak> huh? oh, <laughs> <gulain> <gulain> nah, oh, ya macet udah gitu, <gulain> <Arah. gulain> <gulain> <gulain> aku tak go ada enak Tapi tak bareng wabloknya jam tahun udah aku tuh ora kapan seminggu kah ngobrolnya itu malah malu ini malu ini malu ini oke mantap ngalas ya, ah omoy ini krek cangkrek ini ngene monis sendiri, betul ini, betul ya Ah, ya Lulu, Lulu, apa ini? Kri kri, Yang ngono HP, telepon bingung gue kancane Halo. Halo, polisi 7689 Oke, masuk, roger-roger nanti. Gue naik gunung, aku naik gunung. Lagu ya, harus nih, alas nih, alasnya pakai Karno. Naik gunungnya, Mbah Rebo, aku. Oh, ayo, ayo. ya, ya, ya, ya, enggak, enggak, sedikit. Anteni ini, Lah gunamu. oke-oke. Oke Siap. Oke okay, siap. Yo. Bye. terus aku Uh, kita iki. Lawan. Manu e, emanu e, ibrad. manu ibad, manu ibad, untuk pesa ibad. onok perawan cepat, bareng tak sawang, aduh, emanu pun ada. Iya, ini. sekarang Abadi bang, eh ya, sampai sampai aku naik loh, setan <SILENCES> <SILENCES> <parte>, aku iya iya ya ilah ini kita akan jangan arek aku yo Ya mau? Takdiran lah, Di kita tuh? Kurang enak wong nelak tiba go. ketat apa oh, kan? Bisa. tapi aku rancang ya, <tuk> aku ngeri tiba-tiba orang sana kayak gini ya? ya yes, harus gini iki kayak enak belas aku memang tuku papir aku menjelok bahwa aku ayo pas emang pas kaya masuk mau lah aku memang kiki tuku papir karo rokok mari ngomong Apa pukul di kok paperku cepet pas cocok banget gua paper itu aku mau lah kok itu ngomong-ngomong yang kodar aku mau lah.. nemu toh aku mau aku si aku one, three, one tuh dukung dukung, eh Ngerti ngono ngerti. Ora ning dalanmu mau. Wong kene iki kelas dukun milenial ae. Kira-kira piros? Proyek dibilang-bilang nglinting. Wetak-wetak ae. Aku gak tau linteng Kamu, eh, gak tau nglinting aku. Gak tau ya, Mas gak ada ini virus ah, virus, ini biasa ya biasa putian, ya ini, putih oh putian, maksudnya ketang iya, putih enak ya, apa kok Marque Marque apa hmm. micin gula, aku mau gula eh, Apa tiba kayu motor motor yang Rai enak motor orang yang kan biasa apa mata kaki? Layo, moto. Ya, cacing Cacing, belum -e. kadang aku roh cacing ini so mundur so maju. cacing mata Apa ya? Mat cacing matane neng <laughs> laweru gak tajeng guni nih, ngerti, jadi berarti nih, oh, ini sepeda ya gitu, Mulai, oh. ini mulai <tuk> soalnya ini to untuk ganti tambahan anu, berapa <tuk> yang buritan kita kan kemayu, kemayu. Gak, wow. aku bilang rokok enak loh bah kita ini lho sedih kemlinti kemelinti ini hmm. berokok corona ya? Keras, <tis> ini, menyebarkan virus dia aku enak apa loh ini <tis> hmm. beda oh. apa beda, nah. so. enak, enak lah <tis> <tis> Aku mau, aku mau, aku mau, aku malah mau, tinggal mau, aku mau, aku mau, ada pengertian balas, kowe. <laughs> lah mau, mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku aku mau, aku mau, aku aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku amen. Bravo. Jeneng Bejo. Oh. Ya. Tapi wong Jakarta. Bejo Jakarta. Boso di Jawa letong. Wah, raro, raro, nanti mesti. letong. letong. apa? awan iki malah besi, kentar kentar kentar kentar ayo boleh tau mau besik, cik. ya mau besik. Oh, oh, ya kamit ayo ramu mau hati malah untuknya keselak latuh jangan ngelak banget oh, bang. oh, ini oh, parlo e parlo prat amano i prat non te dai 21 sini banget Oh ora right. itu salah nih yo. Ku tak maksud. Iya, batuk. Iya, pusing. Kan dari <tuk tangan>